Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rasu, salam Rahayu Salam Sejahtera, salam Hong Sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai ini Kepada para tokoh agama yang terhormat Dan para binis sepuh, sehat selalu Dan saudara-saudaraku kreator Youtube Salam Rahayu Di kesempatan hari ini mari kita panjatkan kepada Allah ta'ala dan Nabi junjungan Alam kita yaitu Nabi wa Salam karena rahmat dan perlindungan perlindungannya kita masih bisa saling menyapa dengan bahan materi kajian sejarah nusantara ini masih berkaitan dengan aset amanah yang membuat saudara-saudaraku kebanyakan keluar dari rel ya di sini saya akan mengulas dimana aset nusantara ini mari kesadaran kita pemahaman kita keilmuan kita hayati dengan niat yang lurus dan pikiran yang sehat di sini sesuatu yang harus kita pahami ya Bismillahirrahmanirrahim ketika seseorang masih memiliki rasa keinginan cita-cita pengen sugi pengen kaya pengen mobil pengen membuka aset amanah ini nah di sini dimana kita belum bisa menembus ya melihat alam semesta ini dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya di mana diri kita selalu meninggalkan ataupun lalai dalam suatu yang berharga kita tidak bisa melihatnya karena meninggalkan segalanya demi sesuatu yang tidak berharga Nah, di sini berkaitan dengan aset amarah ini, saudara-saudaraku tentunya memiliki perjalanan ataupun cerita dari diri masing-masing. Namun, di sini yang saya mau bahas permasalahannya, di sini selalu menonjolkan sifat memanjakan nafsu diri kita, rasa ingin tahu kita, rasa ingin bukti dari apa yang dipahami dari keilmuan dari pengetahuan di sini selalu menghadapkan rasa diri pribadi individual dengan perasaan apa yang diketahui itu benar menurut masing-masing nah coba di sini permasalahannya saudara-saudaraku semua aset amanah ini memiliki di dimana untuk nasihat-nasihat para luput kita untuk dihayati jangan selalu memanjakan diri kita coba kita gambarkan dimana seseorang sudah tidak memiliki lagi keinginan dimana kita coba simpulkan bahwa masih banyak di jalanan yang misalkan Jombang, camping ataupun Koslet ataupun gila, sudah tidak ada keinginan. Namun, permasalahannya di sini, kalau orang gila tadi, otaknya sudah koslet Nah, di sini maksudnya yang tidak berkeinginan itu kita otaknya waras namun kita membatasi keinginan kita sendiri Adapun yang memahami perjalanan dengan berkaitan aset amanah ini tentunya coba kita renungkan dengan kesadaran kita karena mungkin hati kita yang tertutup gelap gulita adanya hijau penghalang mungkin itu Nafsu yang ada di diri kita ingin mengetahui kebenaran dari warisan para leluhur ini. Namun coba kita renungkan. Sampai sekarang saudara-saudaraku melakukan hal-hal yang mungkin tidak berharga untuk dikorbankan dalam perjalanan ini. Namun di sini, tentunya udah kehendak Allah Subhanahu wa sampai sekarang belum ada yang mampu ataupun belum ada yang dikiridoi oleh Allah Subhanahu wa Nah, di sini sebenarnya kesimpulan coba kita ambil bahwa sebenarnya ini Kita ingin bahagia, apa kita ingin penderitaan? Karena kalau misalkan dengan memajukan emosional kita, nafsu kita, rasa ingin tahu kita, di penghujungnya ini akan menyiksa diri kita. Akan membinasakan diri kita dengan rasa di mana Keinginan hayalan, keinginan terus, angan-angan cita-cita, terutama yang memiliki perjalanan aset Nusantara ini. Namun, kita balikan lagi. Apapun itu yang terjadi, coba kalau ingin bahagia, apapun yang terjadi pada diri kita, yaitu dah kendak Allah, angan-angan kita, pengen kaya, pengen sugi. Kalau kita bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan merasakan kebahagiaan jauh dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, tentunya ini hati dimana terangilah, dekatilah cahaya. Maksudnya itu dalam cahaya ini, cahaya dimana sifat kemanusiaan. Karena coba dalam kesadaran kita di sini bukan berarti di mana pengetahuan, keilmuan, pemahaman yang saudara-saudara miliki tidak berharga, namun coba kesadaran pola pikir kita. Adapun sesuatu yang dipahami ataupun ada yang diketahui, itu tentunya kita sadari bahwa keberadaan Allah itu memang tidak terlihat. Namun, coba rasakan dari hati nurani kita, tentunya kita, apapun yang dimiliki kita, apapun yang kita ketahui. Ya, tentunya itu keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Namun, di sini kita menyadari, Atau enggak permasalahannya yang berkaitan dengan aset amanah ini? Tentunya, saudara-saudaraku. Bukan berarti di sini saya merasa pintar, bukan berarti di sini saya merasa paling benar. Namun di sini saya ingin mengucapkan apa yang harus saya ucapkan. Jangan melihat lahiriah saya, ambil poin baiknya yang buruknya tentunya disaring lagi. Namun di sini saya mengucapkan apa yang saya perlu ucapkan. Di sini, kalau saudara-saudaraku selalu mengedepankan... Nafsu diri kita Di penghujungnya akan merasakan Penderitaan Kekecewaan Karena belum mengetahui Belum kenal Dengan diri kita sendiri Karena Aset amanah ini tentunya Memiliki Perjalanan Dimana untuk suatu pengetahuan mungkin hanya dengan syir dengan hati nurani yang bersih di mana kita menuntut perjalanan ini ya tersandung sih pasti namun di sini coba pahami lagi dan hayati lagi apa luhur kita dengan teka-teki ini dengan pesan ini Tentunya, memiliki tujuannya memiliki visi misi di mana keturunan atau buahnya untuk menjalankan tugas. Namun, di sini, saudara-saudaraku, sekali lagi, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya kita harus menyadari. Dan dimana kebahagiaan, angan-angan kita lepaskan, dan apapun itu yang kita terima, apapun yang kita terjadi, itu sudah menjadi kehendak Allah. Tentunya kita harus menerima keputusannya. Adapun pengetahuan tadi, keilmuan, pemahaman, sadarilah itu kehendak Allah ta'ala dan kita di sini cuma bayang-bayang apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita ucapkan apa yang harus kita berikan buat sesama tentunya dengan kehendak allah dimana kita bukan mengedepankan nafsu kita coba kita di sini mengurangi rasa ingin tahu ataupun rasa keegoisan kita dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini tentunya kalau sudah poinnya ya poin yang sore ini saya sampaikan tentunya kalau sudah menerima apapun dari keputusan Allah Subhanahu dan diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu disitulah kebahagiaan yang paling berharga dimana kita bisa mengucapkan kun fayakun apa yang kamu ucapkan tentunya dia merindu tentunya dengan kesadaran di mana sudah mengenal Ataupun sudah mengetahui Diri kita sebagai manusia Dan Allah sebagai Yang kekal Nah Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Dan mohon maaf lahir batin Wassalamualaikum warahmatullahi